dan yang udah ngeser-ngeser semua video-video kita Oke, okay, hari ini aku pengen mengabsen kalian dulu Yang hari ini sedang menonton video ini dari daerah mana saja ya Mudah-mudahan kita semua tetap sehat selalu Dan harus masih tetap semangat Serta diberikan kelimpahan rezeki dan rahmat Sehingga kita bisa menyelesaikan satu persatu permasalahan hidup Yang hari ini sedang kita hadapi Oke okay. Hari ini aku pengen berbagi informasi penting Apa sih itu bang? Sepenting apakah itu? Iya bener, hari ini banyak keluhan dari subscriber kita Tentang media-media sosial mereka yang katanya hari ini tidak bisa dibuka Diduga terindikasi diambil alih oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Ya kan? Apakah itu mungkin dari aplikasi-aplikasi pinjol ilegal? Ya, bisa jadi. Dan hari ini aku pengen berbagi tips. Bagaimana cara mengamankan media-media sosial kalian? Media sosial apa saja itu, Bang? Yang pertama adalah WhatsApp. Hari ini hampir semua orang memiliki akun WhatsApp. Dan mungkin hari ini banyak yang sudah diretas oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, apalagi mungkin ada Facebook, ada yang memakai aplikasi Facebook hari ini ya, tentu banyak ya kan? Dan yang ketiga itu adalah Instagram. Jadi, hari ini kita pengen ngasih tahu langkah-langkahnya supaya media sosial kalian itu benar-benar aman dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kita khawatir nanti media-media sosial tersebut digunakan untuk hal-hal yang berbau berlawan dengan hukum. Jelas ini akan membuat nanti kita ribut. Udah, langsung aja lah Bang. Bagaimana cara mengamankan aplikasi media sosial kita hari ini? Dan aku pengen mulai dari Instagram dulu, ya kan? Ada yang memakai aplikasi Instagram. Nah, amankan sekarang. Ini caranya. Oke, kalian tinggal masuk ini dia media Instagram dan kalian tinggal klik Instagram dan kalian bisa melihat foto profil yang paling bawah di situ ya kan kita klik itu terlebih dahulu. Oke, ini salah satu Instagram info pinjol terbaru. Terus di atas di sudut yang paling kanan ada garis tiga ya kan kalian klik itu terlebih dahulu. Dan disitu kalian bisa memilih pengaturan. Oke. Kita pilih pengaturan. Lalu kalian tinggal klik keamanan. Ini dia. Oke. Dan kalian bisa mencek autentikasi dua faktor. Terus. Oh kalian juga bisa ya. Melihat aktivitas loginnya dulu. Kalian bisa klik aktivitas loginnya. Kalian bisa melihat ya Bahwasannya Instagram kalian itu dibuka dari daerah mana saja ya Silahkan kalian cek terlebih dahulu Apabila nanti kalian menemukan bahwasannya ada aktivitas login di luar daerah yang hari ini sedang kalian tempati Maka segera keluarkan Dan begini cara mengamankannya Langsung kalian klik autentikasi dua faktor Nah disitu kalian bisa melihat SMS ya kan dan kalian bisa memasukkan nomor yang hari ini sedang kalian gunakan, nomor handphone. Masukkan di situ, dan kalian klik di situ. Kita sudah masukin nomornya, ya kan? Jadi nanti, kalau seandainya ada yang orang pengen masuk, dia nggak bisa masuk ketika belum mendapatkan uh, kode OTP, ya kan? Jadi silahkan klik itu terlebih dahulu, dan masukkan nomor handphone kalian. Itu untuk di Instagram. Caranya cukup gampang. Kalian tinggal geser ke sana kemari ini segala macam ya kan. Nah ini dia kalau digini kan dia bergeser itu. Oke okay, itu untuk di media Instagram. Kita pengen lanjut dulu ke media Facebook. Ada yang menggunakan aplikasi Facebook. Nah ini dia. Oke okay, disitu ada di sudut yang paling kanan. Garis 3 ke bawah. Kalian klik itu. Oke ini dia. Dan kalian pilih pengaturan. Oke kalian bisa melihat pengaturan dan privasi di barisan yang paling bawah itu ya. Klik itu. Dan kalian bisa melihat di situ, Oke kalian udah masuk ke akun. Kalian tinggal klik kata sandi dan keamanan. Oke, dan disitu kalian bisa melihat tempat login kalian hari ini dari daerah mana saja, ya kan? Sorry, aku ini aku blur, ya kan? Tempat daerahnya di mana saja, dan aku pengen keluarkan dulu ini. Banyak banget, ya kan? Oke, kita pengen keluar dari semua sesi, kalian tinggal klik. Keluar dari semua sesi apabila memang kalian merasa ada daerah yang memang mungkin bukan dari daerah tempat kalian tinggal. Kalian tinggal klik keluar. Oke kita udah klik keluar. Nah ini dia. Dan langsung kalian gunakan autentikasi dua faktor. situ si Dua faktor. Dan kita pengen mengirimkannya melalui... Pesan teks ya kan dan kunci keamanan kita pesan teks dulu ini Oke kalian masukkan nomor handphone kalian ke situ dan kalian klik lanjutkan Oke dan mereka akan mengirimkan kode SMS kode OTP Ya usahakan jangan orang lain sampai tahu kode OTP ini 9304 304 oke kita udah masukin dan kalian klik lanjutkan Nah disitu sudah berhasil Maka nanti mereka yang masuk Di dalam media sosial Facebook kalian itu Akan secara otomatis juga keluar Oke sudah selesai Ya kan Dah itu untuk di Facebook Kita pengen lanjut untuk di WA Ini yang terpenting hari ini Kalian tinggal klik WhatsApp Terus disitu ada titik tiga bergaris ya kan ini paling ini paling atas di sudut kanan lalu kalian klik setelan oke okay. dan kalian klik akun oke okay. lalu kalian klik keamanan oke okay. nah di sini dia pesan dan panggilan di chat yang tertranskripsi secara end to end hanya diketahui oleh Anda dan pengguna yang Anda pilih bahkan WhatsApp tidak dapat membaca atau mendengarkannya bagus Lalu di situ tampilkan notifikasi keamanan di telepon ini. Saya udah geser kursornya sehingga warnanya berubah menjadi hijau, ya kan? Jadi kalau seandainya itu tidak terjadi, kalian tinggal geser dulu ke kanan, ya, supaya itu lebih aman. Oke, langsung kita pengen yang selanjutnya. Verifikasi dua langkah, ini dia. Yang pertama kalian bisa uh, memasukkan nomor handphone, ya, di situ. Dan kalian ini sudah aktif verifikasi dua langkahnya. Kalian nanti tinggal aktifkan saja, ya kan? Ini aku coba batalkan dulu ya. Aku nonaktifkan. Dan aku pengen mengasih tahu kalian bagaimana cara mengaktifkan. Soalnya nih WA ini paling penting hari ini karena hampir semua orang menggunakan aplikasi WhatsApp, ya kan? Kita pengen coba aktifkan. Kita klik aktifkan dan masukkan nomor PIN 6 digit yang akan diminta saat Anda mendaftar nomor telepon Anda dengan WhatsApp. Oke. Okay. Ini kemarin aku sudah kasih PIN-nya, ya kan? Oke, okay, lanjut dan kita disuruh untuk mengkonfirmasi lanjut dan kita disuruh untuk menambahkan email kalau aku sih lewati. Kalian bisa tambahkan emailnya, ya kan? Supaya lebih aman. Oke. Okay. Nah, itu dia. Verifikasi dua langkah sudah diaktifkan. Caranya cukup mudah ya kan. Seperti yang tadi kita jelaskan. Supaya jangan ada lagi nih yang nah, Facebooknya diambil alih ya kan. Jadi mungkin mudah-mudahan video ini bermanfaat lah. Caranya cukup gampang. Tinggal kemauan kita aja untuk berbuat dan mengamankan data-data pribadi dan media sosial kita. Oke jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.